Baiklah para sahabat, leslar dimanapun kalian berada untuk menemani santai sore kalian saat ini Tentunya Bang Imin akan memberikan informasi terbaru para sahabat ya Seputar Lesti kejora dan Rizky billar nih tentunya Sebelum kabar terbaru kita lihat keunggahan pertama dulu para sahabat ya Tentunya sebentar lagi Alhamdulillah kita akan masuk ke lebaran tentunya Yang belum punya baju lebaran nih nah tentunya ada rekomendasi dari Lesti Daili, para sahabat ya, si cantik Lesti Kejora di sini tentunya sudah memberikan contoh-contoh baju yang tentunya bagus banget nih untuk dipakai untuk lebaran. Para sahabat ya, ini cantik-cantik banget nih tentunya yang belum punya, cus aja. Tentunya, ke si Daili, para sahabat ya, banyak sekali motif dan model nih persahabat ya wow mudah-mudahan selalu kita doakan terus nih untuk usahanya di Lesti tentunya mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran dan kesuksesan amin ya robbal alamin. Postingan sebut tentunya banyak sekali komentar nih dari para fans juga ya persahabat ya yakni dari akun Instagram rajutan kebaikan disu mengatakan dalam kolom komentar masya Allah racun lagi cute banget katanya waduh. Tentu memang the best banget ya, idola kesayangan kita ini mudah-mudahan ini selalu diberikan kesehatan terus, amin ya robbal alamin. Kita lihat di postingan lainnya persahabat ya, model lainnya dari Lesti Daili ya. Wow memang kalau dipakai Lesti Kejora tentunya suhu luar biasa cantiknya dan keren banget persahabatnya Kita selalu dukung, kita selalu support nih untuk karya-karya dari idola kesayangan kita. Dan untuk selanjutnya para sahabat ke kabar tentunya ini info para sahabat ya ada info langsung dari Buharsyumi nih yang menyukai tentunya para mega series nih yang mana tentunya bakal hadir Bismillah Cinta setiap hari jam 6 sore para sahabat ya setelah Azan Maghrib nih kita lihat ya tentunya bakal ada keseruan kejutan dalam acara mega series Ramadan yang mana tentunya membuat kita semakin deg-degan aja persahabat ya. Di sini ada sebuah kalimat caption dikatakan. Episode kali ini akhirnya Ustadz Rehan menikah dengan Mawar, tetapi Ustadz Rehan menolaknya. Apakah akhirnya Ustadz Rehan akan bersatu dengan Jana, sedangkan Umi menentang sekali? Di sisi lain, cara apalagi yang akan dilakukan Panji dan Mawar untuk memisahkan Ustadz Rehan dan Jana, ya, makin seru ya ceritanya, persahabat, saksikan terus nih. Tentunya Mega Sayyid Ramadhan Bismillah Cinta di Indosiar jam sore sore, persahabat, ya, tentunya bakal ada keseruan kejutan nih di acara tersebut, persahabatnya kita selalu dukung dan support terus nih untuk acara Indosiar. Yang mana tentunya memberikan kejutan-kejutan spesial, apalagi tentunya kejutannya dari Leslar, Pak Sabat, ya Pastinya kita semua, para fans, selalu mendukung dan selalu mensupport support Pak Sabat, ya Dan untuk berikutnya, kita lihat nih ada sebuah unggang spesial dari Papa Daniel, Pak Sabat, ya Kita lihat aja keunggahannya. Wow ini adalah momen ketika buka bersama persahabat ya kemarin nih tentunya bersama Papi Putra Siregar persahabat ya Wow rame sekali persahabat ya ternyata tentunya kemarin bukan hanya di alasi kejora aja nih yang datang ke rumah Abang Rizky Bilar ya. Ternyata ada Papi Putra Siregar juga persahabat ya mudah-mudahan selalu berkah nih untuk Abang Rizky Bilar yang mana untuk rumahnya selalu dikunjungi oleh orang-orang hebat persahabat ya Dalam persingan tersebut juga tentunya Bapak Daniel luput meneruskan sebuah kalimat caption yang dikatakan Silaturahmi buka bersama Papi Putra Siregar Wow persahabat ya Alhamdulillah tentunya banyak sekali orang-orang hebat nih yang berkunjung ke rumah Abang Rizki Nilar Mudah-mudahan Selalu banyak orang yang mensupport dan mendukung buat hubungan lesla persahabat sahabat ya Dan banyak sekali komentar juga nih banyak sekali respon juga dari para fans Ya ini dari akun Henny8204 disitu mengatakan dalam kolom komentar Nyari-nyari cidukan yang kerudung putih kok nggak ada ya Aduh nih masih nyari cidukan persahabat ya Mudah-mudahan saja kita dikasih cedukan vitamin manja nih Oleh keluarga Leslar, masahabat ya Tentunya tunggu saja kabar dan info selanjutnya Untuk kabar terbaru sehari-hari ini Kita mendapatkan kabar bahagia Akhirnya vitamin muncul nih, persahabat Buat kita semua para fans Yang mana ada sebuah unggahan postingan nih Kita lihat, persahabatnya ada abang Rizky Bilar nih di SAE Design, sahabatnya, wow, dibuat traveling kembali nih kita semua para fans kayak Bang Rizky Bilar lagi fitting baju, para ya Aduh, bikin penasaran para ya, apa mungkin ada kabar bahagia dan ada kabar baik buat kita semua para fans ya Mudah-mudahan saja tentunya kita dikasih kejutan bahagia nih dari idola kesayangan kita Postingan tersebut di-post kembali oleh akun Instagram Sendal Putih underscore Bilar yang menemukan sebuah kalimat caption dikatakan Teman-teman kakak lagi di sini mau ngajakin traveling tapi ntar pada tersesat Aduh tentunya kita tunggu saja persahabatnya mudah-mudahan kita mendapatkan kabar baik nih dari idola kesengan kita ini Kita selalu dukung saja mudah-mudahan Rizky Bilar dan Lesi Kejora cepat dipersatukan persahabatnya kita tentunya tunggu saja info terbarunya, jangan sampai ketinggalan info, sahabat ya terus pantengin channel ini agar kalian tetap tentunya mendapatkan kabar dan informasi terbaru seputar Leslie Juran dan Rizki Dilar. Inilah informasi di sore hari ini, persahabat. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bagaimana mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.